Baiklah para sahabat, lain selalu dimana kali kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini para Kita lihat para sahabat ya, kita lihat yang manis-manis dulu nih Biar semangat puasanya, Masya Allah Siapa nih yang sudah menyaksikan acara festival Remedown semalam di Indosiar Pastinya kalian happy banget Dan pastinya Bangga dan bahagia banget ya dibuat oleh Bunda Lesti Karena setiap rapilan selalu tentunya membuat kita semakin takjub dan kagum kepada idola kita ini Perhatikan juga di unggahan igas Bunda berlasti Masya Allah Senyumannya selalu bikin semangat ya Semoga Lesti Kejora ini semakin banyak dukungan dan doa Serta support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita ini Berikutnya persahabat ada momen spesial nih di acara festival Ramadan Bunda Lesti Kejora ini mencoba bawa motor persahabat ya di studio di tempatnya di dalam acara festival Ramadan, masya Allah heboh banget ya Bunda Lesti bikin ngakak nih dengan kelakuannya bener banget ya kalau ada Bunda Lesti pasti acara jadi rame heboh penuh dengan kebahagiaan Masya Allah, semoga Bunda Lesti selalu membawa berkah untuk banyak orang momen ini pun bersama direpost kembali oleh akun Erona Ningsi banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram tanpa batas waktu mengatakan di kolom komentar, Bunda bikin ngakak malam-malam katanya tuh bersahabat ya. Semua aja ini ngakak tau bahagia saat melihat kelakuan Bunda Lasti naik motor bersahabat ya sampai boncengan jerai juga nih. Aduh, masya Allah banget pokoknya heboh acara jadi ramai. Dan kita lihat juga bersahabat di komentar berikutnya. Ada komentar dari akun Rendawati, Nurmila mengatakan Bunda El, bonjingin jerayut lucu bingits, katanya tuh ya Masya Allah Awagi jirayut duduknya, ini seperti duduk perempuan Pokoknya cocok banget ya, hos nya para gesrek semuanya Masya Allah mudah-mudahan lagi selalu bisa tampil di acara festival Ramadan Dan mudah-mudahan juga di acara aksi persahabatnya kita Doakan saja mudah-mudahan bisa hadir kembali untuk selalu memberikan kebahagiaan, kejutan untuk warga Konoha. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Di sini ada yang lagi heboh juga nih, persahabat, ya. Di unggahan kamar Jin. Ini memposting foto bareng Ali Syakib nih, persahabat, ya. Saat berenang bersama di rumah. Dan menuliskan sebuah kalimat, caption, home. Tuh, persahabat, ya, di rumah. Dan tentunya persahabat yang hebohnya, apabila ini... Menuliskan sebuah kalimat komentar di postingan Kak Marjin dengan mengatakan "besan, aduh, masya Allah banget ya, Papa Bilar. Ada aja kelakuannya, masya Allah. Ini lagi rame banget nih, ya. Dan postingan ini pun dari pesona keleslar, underscore. Kita lihat dan disimak di kalimat caption yang dituliskan. Iya, ia tahu yang lagi happy, yang lagi berbunga-bunga. Hmm, katanya tuh ya para ya, Papa bilang nih happy banget karena..." Tim sepak bolanya, Liverpool Ini bisa memenangkan pertandingan Lawan Manchester United yakni klub kesayangan budak Welsi dan AB ini. Alhamdulillah Kata Papa Bilar ya, setelah sekian lama Nggak golin Ternyata pemain andalan Papa Bilar Akhirnya mencetak gol juga, Masya Allah Doa yang terbaik, mudah-mudahan Leslar ini selalu bahagia Selalu diberikan Perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan selanjutnya para sahabat kita simak juga Ini ada curukan vitamin Ini bonus banget yang untuk keluarga Kodohas Sebelum berangkat ke Indosiar Ada yang berpelukan dulu tuh lastik kecerah Aduh Masya Allah Pokoknya ini bahagia banget ya Suami istri selalu bikin baper Dan selalu memberikan kekiutan romantisannya pastinya Aduh Masya Allah luar biasa Semoga bahagia selalu untuk rumah tanggalnya Sebelum kita tentunya selalu Dibikin gemes banget ya dengan kekiutan keuangan Lesti dan Rizky Bilar Kita simak juga persamaan kalimat caption yang dituliskan Kapan ya bisa piuk-piuk kayak gitu juga Aduh, Masya Allah banget ya Pengen nih, warga Konohat, khususnya Mama Saat melihat pasangan Lesti dan Bilar Pokoknya ini pasangan yang enter the best Semoga selalu menjadi nomor satu nih persahabat ya kita sebagai fans harus kompak, harus tetap solid untuk mendukung karya-karya terbaik idola kita Masih menunggu kejutanan kapal terbaru berikutnya para di pagi hari ini Jangan kemana-mana yang tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, bapak ucapkan terima kasih